Masih sih kajarin dong Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Pineska official Oke jadi video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan membagikan lagi preset alikmasun buat kalian Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama Oke, okay. <tune> okay, guys, lanjut ke versi yang kedua ya. <tune>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 Oke okay guys, selanjut lagi ke preset yang kelima ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang keenam guys. oke okay, lanjut lagi ke presiden yang kelima ya oke okay, lanjut ke presiden yang ke-8 guys oke lanjut ke presiden yang ke-9 Oke, lanjut ke preset yang ke-10, guys. <Sing> Oke lanjut ke preseden yang ke-11. Jadi gimana, Bang? Oke, lanjut ke preseden yang ke-12 ya. DJ Oke okay, lanjut ke preset yang ke-13, guys. <SILENGALANDA> Oke, okay, lanjut ke preset yang keempat belas. Oke, lanjut ke preset yang ke lima okay, belas. Oke lanjut ke Preset yang ke-16 guys uh. Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-17 Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-18, guys. Oke, okay, lanjut lagi ke episode yang ke-19, ya. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-20, guys. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-21. Oke, lanjut ke preset yang ke-22. <SILENCIO> Oke, guys, ke selanjut ke preset yang ke-23 ya. <SILENCIO> Guys. Oke guys yang ngerti mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya